lagi di Youtube channel Kusuma apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Hari ini adalah hari Sabtu guys dan cuacanya lagi bagus banget bakal sunny hari ini um, kalau kalian tahu ya, sekarang di Australia itu sebenarnya masih winter, tapi sudah mau masuk ke musim uh, semi atau spring ya so, um, aku ada di taman belakang rumah mertua aku mau mulai uh, ini ya, mulai berkebun aku akan mulai Uh, memperbaiki ini apa sih namanya kita bilangnya kayak ya ini ya veggie garden ya mamah mertua dan aku akan menanam beberapa sayuran ini aku udah ada ini ya guys namanya kol atau cabbage ya yang akan siap ditanam terus juga ini juga sama cabbage kol Aku akan siap tanam, terus juga aku akan menanam kembali daun bawang. Nah, guys, ini dia. Um, pastinya kalian harus siapin si batang daun bawang yang masih ada akarnya. Jadi, bisa kita tanam kembali ya, guys. Terus, di sini aku ada potting mix. Atau kalian kalau di rumah tuh atau di Indonesia bisa pupuk ya, nanti campur dengan tanah. Tapi kalau ini aku udah tidak... Uh, dicampur tanah lagi jadi udah pakai ini aja nanti aku masukin ke dalam pot nah ini kalian harus sediain pot seperti ini juga kalian bisa pakai pot apa aja ya saya ukuran apa aja bentuk apa aja tapi aku adanya ini dan um, aku ada ini namanya fertilizer adonoh ya nanti coba aku cek aku tanya mamah mertua um, ini gunanya uh, untuk penyubur guys jadi supaya nanti tanamannya tuh gemuk-gemuk gitu loh guys dan ini tuh agak bau ya baunya seperti kayak pup seperti pup hewan. Ya ini agak bau, tapi itu oke okay, karena nanti pasti hasilnya bagus ya si tanamannya. Dan ini nanti kita uh, si potting mix ini kita akan campur. Jadi langsung aja kita campur, kita masukkan ke dalam si pot ini ya guys. Oke, okay, ini aku Nah, sekarang Ini aku akan masukin si potting mix-nya, guys. Potting mix-nya, atau kita bisa bilang dengan, kalau di Indonesia bisa, ini ya, kita bilangnya pupuk lah ya, guys. Ini uh, kayaknya kompos ini, guys. Si potting mix-nya ini, atau kalian bisa pakai dengan pupuk kompos di Indonesia. ini kita masukin aja poting mixnya ke dalam pot. Nah guys, kenapa aku pilih daun bawang untuk ditanam? Karena dia itu tumbuhnya cepet banget guys. Jadi um, dalam beberapa hari aja kalian tuh udah bisa lihat nanti si daun bawangnya ini dia akan tumbuh kembali ya. Di dari sini nih dia akan tumbuh dan dalam sekitar tiga hari kalian udah lihat ya udah mulai tumbuh nanti sekitar seminggu dua minggu dia udah lumayan tinggi gitu ya guys makanya aku pilih daun bawang dan sayang gitu loh kalau misalnya uh, kita buang ya padahal kan bisa ditanam lagi gitu nah ini udah aku isi ya dengan si ininya si pupuknya ini terus aku akan campurkan si penyuburnya ke dalam campur ini baunya kayak pupuk terus aku campur lagi sama si potting mix di bagian atasnya sedikit nah alasan kenapa aku nanam si daun bawang mungkin kalian mikirnya ah ngapain repot-repot nanti daun bawang, mendingan beli aja di tukang sayur murah nah masalahnya di sini beda ya guys pertama, kalau misalnya alasan kenapa aku memilih kenapa aku nanam si daun bawang karena Harga daun bawang di sini tuh mahal, guys. Perikatnya ya seikat gitu. Uh, itu harganya ribu di sini seikat. Nah, itu juga kalau misalnya aku butuh cepat, ya itu kan harus ke supermarket, jadi repot gitu loh, guys. Kalau misalnya harus ke supermarket, cuman untuk beli si daun bawang aja kan, jadi mendingan jadi mendingan aku nanam aja gitu ya, nanam jadi nggak usah perlu keluar duit dan ya tinggal metik aja di. Uh, ini ya di halaman belakang Seperti itu Nah ini udah aku campur seperti ini Sekarang tinggal Kita tanam si daun bawangnya Nah ini Kita taruh aja di tengah Terus Ini aku Udah tinggal dimasukin aja ke dalam Kayak gini Nanti dia akan tumbuh Ini dikasih jarak guys Jadi gak terlalu deket-deket ya Kasih jarak seperti ini Nah ini isinya 4 Kalian bisa isi 5 sih sebenarnya Tapi ini aku isi 4 dulu Karena nanti yang dua ini Aku akan tunjukin kalian bagaimana Caranya untuk ditanam di media uh, air Oke okay? Nah teman-teman Kalau misalnya kalian di rumah tuh gak mau repot ya uh, Menanam si daun bawang itu di dalam pot Kalian bisa menanam daun bawang di dalam air seperti ini jadi kalian pakai cup apa aja ya boleh pakai uh, jar gitu ya bekas apa aja nah terus si daun bawang ini yang pastinya masih ada akarnya udah tinggal kalian masukin ke dalam aja seperti ini nanti dia akan tumbuh ya dalam beberapa hari aja dua hari aja tuh nanti udah mulai gitu loh udah kelihatan mulai tumbuh sedikit demi sedikit tapi perbedaannya uh, jika kita menanam si daun bawang ini dengan air dan dalam media pot, kalau dalam air itu dia nggak uh, terlalu subur gitu loh guys. Dan ini aku tunjukin ya hasilnya. Nah, oke okay guys. Nah, ini uh, adalah daun bawang yang aku tanam dulunya dalam media air. Dan dia tuh nggak terlalu ini ya. Dia nggak terlalu subur. Makanya aku pindahin ke dalam pot. Seperti itu. Supaya nanti... Uh, tanamannya lebih subur ya nah, nah ini aku mau tunjukin Daun bawang yang aku tanam uh, Di media tanah ya Aku tunjukin ke kalian Nah ini guys Nah ini dia daun bawangnya yang udah aku Tanam ya di uh, Atas tanah ya Aku tidak menggunakan air Itu gendut-gendut banget tuh guys Lihat deh Itu ukuran batangnya aja tuh Segede jempol aku guys ya makanya aku lebih milih nanem si daun bawang ini itu di uh, media tanah, nah ini dia kalau yang ini kenapa ini masih pinggir pingi masih kecil-kecil karena pas aku coba itu dari batangnya itu aku taruh di media uh, ini ya, di air nah terus uh, dia tumbuh juga, tapi ini uh, dia umurnya sekitar seminggu, semingguan ya saya seminggu dan ini dia uh, ini ya enggak terlalu, belum terlalu besar gitu guys Tapi ya lumayan ya guys kayak gini Terus aku pindahin ke dalam pot Supaya nanti uh, tumbuhnya tuh lebih subur Lebih besar kayak gitu Nah ini tadi kan yang aku baru ini ya Baru aku tanam seperti ini Nanti dalam beberapa hari Nanti dia udah mulai tumbuh dari sini ya Dari batangnya nanti dia tumbuh daunnya gitu tinggi dan ini agak kering nih guys nanti harus aku potong aja ya nanti dia akan tumbuh lagi kayak gitu deh nah ini aku ada pohon lemon ya masih kecil ini aku dikasih sama mbak Vio ya temen aku orang Indonesia yang punya restoran Indonesia itu loh guys yang pernah aku datengin aku bilang sama dia aku lagi seneng ini mau nanam-nanam lagi ya kan masih dikasih deh sama Bafio, pohon lemon. Makasih Bafio. Nanti kalau misalnya aku udah rumahnya udah jadi, nanti aku pindahin gitu ya di pot yang lebih besar nih. Aku ini dulu aku kembangkan dulu gitu ya. Nah guys ini aku mulai menanam si ini ya, kol di sini. Ini saat ini udah jam 11 guys ini mataharinya udah mulai terik. Kita tanam di tempat yang ini. Di sini potting mixnya Atau pupuk ya kita bilangnya, ya Balain di atas Terus sudah guys Tinggal kita campurin aja Dengan tanahnya guys Dan ini aku udah selesai ya nanam si kol. Nanti butuh waktu sekitar 4 uh, minggu Untuk uh, ini ya Nanti mereka mulai berbunga Eh, uh, what is that uh, Cacing uh, Kalian mulai cacing gak guys uh, aku, aku mau megang aja merinding Tapi aku pengen ngasih lihat kalian di sini Cacing gede-gede bang Oke okay, guys Eh uh. Ini dia gak God, <laughs> oh, kalau mama mertua tuh berani dia guys, megang-megang cacingnya. Ah, eh, uh, uh, dia melingkar-lingkar guys. Oke, hengon-hengon. Eh, tuh nih ada cacing dia tuh. Uh, uh. nah, <laughs> uh. nah jadi kalau uh, di ini kita nih ya di tanah tuh ada cacing dia tuh. Bertanda kalau tanahnya itu subur guys Tapi aku tetap aja ya, geli gitu loh Gimana sih dia tuh menggeliat-geliat gitu loh Nah kalau yang ini guys, ini namanya silver beet ya Ini sayuran, ini cocok untuk kayak misalnya dibikin salad juga oke tap, Atau sayuran yang lain ya Tapi ini tuh uh, dia kalau menurut aku agak pahit Kalau kata mamahnya James sih kata mama mertua gak ada rasanya gitu kan tapi kalau menurut aku ini lebih cenderung pahit kayak daun pepaya guys tapi ini bagus banget ya intinya ayannya itu tinggi cocok untuk bagi orang-orang yang mempunyai darah rendah kayak aku nih itu aku kadang-kadang kayak gitu suka pusing kan karena uh, darahnya rendah gitu guys ya ini apa namanya situasi uh, kebun belakang mama mertua dan ini ini tuh aku tadi, ini ya, nanam, e, nanam apa tadi itu namanya? Kalau bahasa Indonesia-nya kol. Nah, ini aku tadi tanam kol sekitar sini. Dan ini yang ijo-ijo itu adalah racun untuk bekicot. Jadi e, di sini kan suka banyak bekicot tuh guys. Nah, jadi dia tuh suka makan makanin daun gitu kan, daun sini ininya nih. Jadi supaya nggak itu nanti dimakan sama bekicot dikasih racunnya ini jadi nanti dia uh, mati gitu guys tapi ini nggak bahaya bagi si sayuran it's okay gitu guys ya begitulah ini ada mama mertua Say hi mama mertua hi, hi. <laughs> mama mertua ada bunga dia oh that's beautiful mom snowdrops they called snowdrops hmm, huh. flowers hmm. Cause they're white and like a little snow oh like a little snow does hmm. that have any uh, no, smell? Smell. No. no smell no smell hmm. no Yeah. For you. Oh, thank you. That's for me. Hey. Ah, panas. Panas banget guys. Ini di luar ya ampun ini sudah jam 12 lewat, 12 menit. Gak terasa aku menghabiskan waktu di luar terus uh, 2 jam setengah ya untuk memperbaiki si, uh, ini ya, apa namanya, veggie gardennya mama mertua ya. Sudah tadi agak rusak kayunya, jadi tadi aku betulkan bersama mama mertua dan itu dia uh, tanamannya memang belum banyak karena namanya juga baru ditanam ya kan karena uh, ini kan lagi musim habis selesai musim dingin ya guys jadi tanaman tuh pada mati uh, sebenarnya pas kemarin tuh sebelum musim dingin itu aku nanam ini apa sih namanya tomat ada cabe macam-macam tapi aku nggak aku nggak videoin waktu itu ya karena aku tuh lagi nggak terlalu bersemangat jadi aku nggak videoin uh, tentang ini ya apa namanya jikaga dan ya mama mertua yang aku tanam so uh, ini aku mulai tanam lagi nanti akan aku update terus videonya uh, saat si cabe tomat dan si kol dan pertemanan si sayuran yang lain itu uh, sudah tumbuh nanti ya dan pas panen Oke okay, so itu dia video kali ini karena sudah siang bolong dan panas banget aku sudah akan videonya sampai saat ini sampai ini aja. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutin terus bagaimana aku menanam um, tanaman di belakang itu, ya, di belakang rumah mama mertua, ikutin aja terus videonya, ya. Oke, okay? jangan lupa like and subscribe channel Kusuma Crocker karena subscribe itu adalah gratis, guys. Jadi, nggak ada salahnya untuk support aku untuk like channel aku ini, ya. Oke, okay? so I'll see you on my next video. Bye.